Oke okay Guys jadi di sini saya sudah berkontribusi di Google Maps. Nah dan di sini saya sudah mendapatkan kredit dari Google Maps yaitu sekitar70.000 Oke okay, langsung saja kita lihat apa saja yang ada di aplikasi ini nah dapatkan kursus mulai 129.000 untuk waktu terbatas penawaran spesial untuk peserta baru berakhir pada 5 jam 42 menit 12 detik dari sekarang Jadi saya baru pemula ya teman-teman di aplikasi ini Karena saya daftar juga disaranin oleh Google Map Keranjang Anda kosong teruslah belanja untuk menemukan kursus terus belanja Saldo kredit sebesar Rp 70.000. Oke, okay. kalau kalian nggak percaya, ini saya <tuh> beranda Oktober Anda sebagai lokal guide. Anda telah mencapai Rp 79.000 di persen untuk menuju 85. Oke. Okay. Nah, di sini temukan sesuatu yang baru dalam khusus di Udemy dengan diskon besar Rp70.000. Nah, dan di sini juga ada keterangan tukarkan sekarang. Cara kerjanya ya cukup simpel sih hanya kontribusi kasih ulasan isi apa itu customer of pay, like di Google Maps. Nah, dan disini semua sudah ada prestasi saya sudah diberikan oleh Local Guides Jadi, apa sih Udemy itu, kawan? Ya, Udemy itu adalah tempat pembelajaran yang tersedia di seluruh dunia nyata. Dan ini sudah disediakan oleh dan direkomendasikan oleh Google. Ayo, kita ringkas. Dan kita akan scroll ke bawah. Nah, di sini mengajarlah bersama kami. Jadi kita itu bisa mengajar dan bisa dapat uang Juga di aplikasi ini Jadilah instruktur dan ubah hidup Termasuk hidup kita sendiri Dan begitu banyak alasan untuk memulai Nah dan di sini Sudah ada trofi yaitu Kayak piala begitu Dapatkan hadiah terluas jaringan Profesional Anda Bangun keahlian Anda Dan dapatkan uang untuk setiap Pendaftaran berbayar Sudah saya jelaskan ya kawan-kawan Di sini 40 juta peserta Yang sudah terdaftar Dan 65 Bahasa yang tersedia Dan 480 juta Pendaftaran dan tersedia 180 negara, 7.000 pelanggan interface. Cara memulainya, Anda mengajarkan di sini ya cukup sederhana yaitu rencanakan kurikulum Anda, minat Anda, sesuai keinginan Anda. Pertama adalah ini ya rekam video Anda sendiri mau gunakan alat seperti ponsel, kamera DSLR, tambahkan mikrofon, dan sebagainya. Dan yang kedua adalah luncurkan kursus video kita sendiri. Yaitu, kumpulkan peringatan dan ulasan dengan mempromosikan kursus Anda melalui media sosial dan jaringan profesional Anda. Kursus Anda akan dapat ditemukan di marketplace kami, tempat Anda mendapatkan penghasilan dari setiap pendaftaran kebayar. Nah, ayo kita lihat ini. Lihat visi dari Ranken, yaitu saya bangga mengetahui pekerjaan saya membantu orang-orang di seluruh dunia meningkatkan karir mereka dan mengembangkan banyak hal hebat. Meski jadi instruktur, purna waktu sangat melelahkan. Profesi ini memungkinkan Anda bekerja kapan pun, dimanapun, dan bagaimanapun Anda ingin. menurut Ken, sertifikasi ilmu data dan TI. Nah, dan disini sudah jelas ya, kita tidak perlu melakukannya sendirian. Jadi di sini adalah ada tim dukungan instruktur. Ada testing center, ada komunitas online. Jadi yang pertama adalah tim dukungan instruktur kami hadir untuk menjawab pertanyaan Anda dan mengulas biotest, sedangkan teaching center kami akan memberi Anda banyak sumber daya untuk membantu Anda melalui proses. Dapatkan juga dukungan instruktur pengalaman di komunitas online kami. jadilah instruktur sekarang bergabunglah dengan salah satu marketplace pembelajaran online terkemuka di dunia ini, ini apa nah, bagi kamu yang tahu Udemy dan bagi kamu yang ingin gratis mendaftar di sini dan bagi kamu yang ingin belajar online yang tersedia di seluruh dunia nyata ya saya rekomendasikan untuk Anda ya cukup di Udemy. Kenapa saya merekomendasikan yang ini? Karena di sini juga saya sudah direkomendasikan oleh Local Witch. Sudah jelas ya. Nah, di sini ada keterangannya, tukarkan sekarang. Sebelum tanggal 10 Desember 2021 Dan ini bukan aplikasi kaleng-kaleng Di -kaleng. sekitar 70.000 rupiah Enak bukan? Gratis dikasih kawaii Oke okay, kawan-kawan sekian dari saya Sampai jumpa